Kemunculan sosok satwa berloreng yang diduga harimau Jawa membuat heboh masyarakat di wilayah Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Padahal, harimau bernama Latin Panthera Tigris Sondaica ini dinyatakan punah sejak puluhan tahun lalu. Berdasarkan catatan di International Union for Conservation of Nature atau IUCN, harimau Jawa punah pada dekade 1970. Di situs resminya sendiri, IUCN menyatakan spesies terakhir Harimau Jawa terlihat di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur pada 1976. Penyebab kepunahan Harimau Jawa ini didasari oleh maraknya perburuan dan hilangnya habitat asli karena pembukaan lahan. Kemudian berdasarkan penelusuran, Harimau Jawa pernah hidup di sejumlah hutan di Pulau Jawa mulai ujung Banyuwangi di Jawa Timur sampai ujung Kulon di Banten. Pemerintah Indonesia saat ini hanya memiliki sisa bagian tubuh atau spesimen dari hewan karnivora itu. Pusat Penelitian Biologi LIPI yang terletak di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyimpan dua spesimen kulit harimau Jawa dan harimau Bali. Peneliti mamalia di Pusat Penelitian Biologi LIPI, Profesor Gono Semiyadi mengatakan, dua spesimen harimau Jawa itu merupakan peninggalan Belanda pada 1910 yang tersimpan dalam lemari khusus dan besar. Kulit harimau itu tergantung bersama dua kulit harimau Bali dan beberapa macan tutul atau macan kumbang. Juga terlihat sejumlah kerangka dan tengkorak kepala harimau. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain karena hilangnya habitat asli, kepunahan Harimau Jawa menurut GONO juga disebabkan masuknya senjata api ke Indonesia pada zaman Belanda. Memang kala itu, barak juga budaya seperti gladiator. Harimau Jawa atau macan tutul dilepas di tengah masa yang membawa tombak untuk membunuh binatang itu. Menurut PLT Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai kabar kemunculan Harimau Jawa itu, tim Organisasi Hayati dan Lingkungan BRIN dibantu BKSDA Jabar akan turun ke lokasi mencari bukti-bukti tambahan. Eh, selain itu, bukan hanya Harimau Jawa aja loh yang menampakkan diri. Seekor macan kumbang juga muncul di kampung Cikaso, desa Tanjung Sari, kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Macan tersebut diduga turun dari Gunung Masigit, Karembi untuk memangsa ayam. Kepala Subbagian Humas BBKSDA Jabar mengatakan, jika di Gunung Masigit Karmbi masih terdapat populasi macan tutul atau macan kumbang. Ia belum mengetahui penyebab macan kumbang tersebut turun ke permukiman warga. Menurutnya, dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mengetahui penyebabnya. Namun secara umum, biasanya macan memiliki daerah jelajah untuk mencari makan dan mangsa yang cukup luas hingga berkilo-kilometer. Bisa saja macan tersebut sedang mencari makan. Saat disinggung keberadaan populasi macan di Gunung Masigit Karembi, apakah masih banyak atau berkurang? Kepala sebagian humas BBKSDA Jabar menyebutkan, populasinya masih ada, namun untuk jumlah harus diinventarisasi kembali. Tak hanya itu, satwa lainnya seperti rusa hingga babi hutan juga masih ada di Gunung Masigit Karembi.